Juga ditemani, cewek-cewek manis cantik seksi Seru banget lur, ada song sistemnya Juga diiringi musik DJ, biar bisa berjoget sama-sama Desa Pelawasan Wates Kediri Hari Minggu Tanggal 2 Oktober tahun 2022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 Oh, <laughs> Thank you. Oh <laughs> Oh, <laughs> Thank you.